بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا له الله لا الله لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله حقد قاده ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تكلوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منها رجال كثير ورساء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 Wa inna aslaqal hadithi kitabu Allah al hadith Adi Muhammad alaihi wasallam, syarral umuri muhdathatuh Wa kulla muhdathim bidah Wa kulla bid'atim dolala Wa kulla dolalatim finnar Ajawab sekalian dimulakan oleh Allah SWT Ajawab Alhamdulillah, atas segala nikmat yang Allah SWT anugerahkan kepada kita. Insyaallah, di malam ini. Materi pembahasan kita terkait dengan masalah sholatnya orang yang musafir, adik belakang orang yang mukim. aja mas yang dimulai kalau sebarang sebelum kita masuk di materi kita sebelumnya. Ada sebuah permasalahan yang penting untuk dipahami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik: "Kala kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensolli Allahi 40 yaman di jamaat." minan wa minan dari asmi marik radiyallahu ta'ala anhu ia berkata bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man alillahi arba'ina yawman fi jama'atin barang siapa yang salat Or jamaah. karena Allah Subhanahu wa taala. jama'atin. Ya 40 yawman di jama'atin hari bersama dengan jamaah. Kemudian dia mendapati takbiratul ihram. Maka akan dicatat tepaginya ya e terbebas dari dua hal ya e baro'atun minan nar terbebas dari neraka wa atau minan nifaq dan terbebas dari sifat kemunafikan e. yang ingin kita bahas di sini adalah tentang batasan seseorang mendapati takbiratul ikhram. Lihat keutamanya mendapati takbiratul dan selama 40 hari. ia selalu berjaman dan mendapati takbiratul ikhram. Maka terlepas dari dua hal. Terlepas dari ya, neraka dan terlepas dari kemunafikan. Sekarang kita ingin bahas ya, mudah waktu yang seorang teranggap mendapati takbiratul ihram ayya di antara ahlul ilmi tentang perkara ini ayya aqala ba'duhum sebagian mereka berkata bi takbirih ibadul imam wa syarah yaitu dia bertakbir setelah imam bertakbir, dia bertakbir secara langsung baru ini dikatakan mendapati takbiru ta'ihram ya, yang kedua ia teranggap mendapati takbiru ta'ihram sebelum imamnya membaca al-fatihah ya, yang ketiga dia teranggap mendapat cetaq birotir apabila imamnya telah selesai membaca al fatihah ia. kemudian pendapat selanjutnya yang mereka mengatakan bahwa ia masih teranggap mendapat cetaq birotir sebelum imamnya arku. kata penulis wis terjadi wallahiir alam annahu ah. yang nampak wallahu a'lam bahwasanya seseorang itu ya dia mendapati di takbiratul selama imamnya belum memulai membaca al-fatihah ya sebab dengan membaca itu ya imamnya telah berpindah dari rukun satu ke rukun yang lain iya dari rukun takbiratul ihram kepada rukun membaca ya tiba, tiba maksudnya ini insya allah pendapat yang kuat bahwasanya seseorang masih teranggap mendapati takbiratul ihram jika imamnya belum membaca Al-Fatihah ya. Haji paham? faham? Ya. Apa tadi kalau paham? Ya, sebelum membaca Al-Fatihah Kalau imamnya yang sudah membaca Al-Fatihah Maka dia tidak teranggap mendapati takbir atau ikhram Yang dengannya dia akan mendapatkan Keutamaan Ya. ya, maka bagaimana caranya bisa mendapatkan itu maka harusnya seorang bersegera untuk mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Ayo mas sekalian mulai Ya sekarang kita masuk tentang salatul musafir khalfal mukim tentang sholatnya orang yang musafir orang yang melakukan perjalanan di belakang orang yang mukim. Ayah, orang yang tidak melakukan safar. Ayah. Ajab maskaran bi rakan Subhanahu wa ta'ala was jumhur ahlul ilmi anal musabir idha salla khalfal mukim fa innahu ma'al imam mukim. Yansahi yang benar bru jumhur Mayoritas dari ahlul ini bahwasanya musafir, orang yang melakukan safar. Ya berarti misalnya besok insya Allah ada yang mau ke Makassar. Ya, jika musafir sholat di belakang orang yang mukim, ya maka dia menyempurnakan sholatnya juga seperti sholatnya orang yang mukim. Ya. Diribatkan oleh Ibu Ahmad dan selainnya, anna wukila ad Ibn Abbas, bahwasannya dikatakan kepada ibnu Abbas, radhiyallahu wa ta ta'ala anhumah, inna idha kunna ma'akum salayna arba'an, wa idha roja'na ila riha'lina salayna arba'atain. Wa la'atiluka sunnatu abil qawasib, sallallahu alaihi wa sallamah, wa hadha al-hadiru sanalu hasad. Warawaw muslimun mukhtasoron bima iya dalilnya, imam ahmad dan selainnya telah meriwayatkan bahwasanya dikatakan kepada ibnu Abbas, radiallahu talanuma, iya sesungguhnya kami, apabila solat bersama, iya kalian maka kami solat arbaan empat raka'at artinya dia sholat bersama dengan orang yang mukim kemudian apabila kami kembali ke tempat kami kita masih di perjalanan maka kami sholatnya sholat dua raka'at ya yeah. kemudian itu adalah sunnahnya Abu Al Qasim Rasulullah s.a.w hadis ini salamnya Hasan dan riwatkan oleh musim secara ringkas dengan maknanya ya perhatikan sunnah rasulullah shallallahu alaihi wasallam musafir idha bil خَلْفَ الْمُسَافِرِ مَعَهُ فَرْضُهُ maka sunnahnya rasulullah shallallahu alaihi Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang musafir, apabila dia sholat mengikuti imam orang yang mukim, maka dia juga menyempurnakan sholatnya. Ya, yeah. dan apabila dia sholat di belakang orang yang musafir, maka dia juga meringkas sholatnya. Dan ini adalah Farduhu kewajibannya. Iya. Yeah. Akan dibahas nanti akhir-akhir pembahasan. Iya. Yeah. Misalnya. Seseorang misalnya. Dia musafir. Terus ikut. Sholat. Isya misalnya. Empat rakaat, Dia terlambat. Dia dapatnya. Dia ikut berjamaah tapi dia tidak cukup satu rakaat. Misalnya imamnya sudah tahiyat, dia ikut tahiyat. Apakah dia menyempurnakan sholatnya empat rakaat atau dia seperti orang musafir dia dua rakaat? Ya, eh, imam maksudnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya dia ikut Sempurna ada juga yang mengatakan bahwasanya Dia ikut Dia seperti sholatnya orang musafir Ya yeah. Artinya dia berdiri cuma menambah Cuma dia dua sholatnya dua rakaat Sebab musafir asalnya begitu dia Dua rakaat Ya yeah. Asal permasalahannya ini dibangun di atas Ya yeah. Jamaah itu didapati dengan ya berapa? Apakah dia ikut dengan sholat berjamaah atau harus dengan satu rakaat penuh? Ya, kalau dia berpendapat bahwasanya harus mendapati satu rakaat, berarti ya dia sholatnya sempurna empat rakaat. Kalau Berpendapat bahasanya. Ya kalau berpendapat bahasanya. Tidak teranggap. Kalau dia tidak cukup. Satu rakaat. Maka dia sholatnya dua rakaat saja. Ya akan jelasnya nanti di akhir-akhir pembahasan. Kemudian Jadi kalau musafir dia ikut bersama dengan orang yang mukim maka dia juga salatnya sempurna tapi kalau dia ikut dengan imamnya yang sholatnya kosor maka dia juga ikut kosor. Kenapa? Karena. ya Berasarkan keumuman perintah untuk. Yang mengikuti imam. Dan tidak menyirisihi imam. Maksudnya mengikuti kalau imamnya. Sholatnya sempurna maka juga dia ikut sempurna. Kalau imamnya kosor maka dia juga ikut kosor. Ya. Kemudian masalah selanjutnya, ya tentang orang yang meng, musafir, apakah dia mengkosor sholatnya atau tidak? Ya perhatikan al-kosruhmu imma sunnah, musthahab wal mutabatul wajibatun, wa yuqaddamul wajibu al musthahab. Kemudian mengkosor salat bagi musafir hukumnya mungkin sunnah mustahab dan mengikuti imamnya adalah wajib ya yeah. maka didahulukan perkara wajib dari perkara sunnah ya yeah, tadi digambarkan misalnya kalau sholatnya misalnya Isya berapa rakaat, dua rakaat, tapi karena dia ikut dengan imam yang empat rakaat, ya yeah. kalau di atas dikatakan sunnah saja hukumnya, maka tetap dia ikut dengan sholatnya imam. Bab perkara mustahab, tadi dikatakan bahwa hukumnya mengkos dalam mustahab, maka yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah kan yang wajib mengikuti imam sementara yang sunnah mengkosor bagi yang mengatakan bahwa mengkosor sholat bagi musafir adalah sunnah maka yang didahulukan adalah yang wajib daripada yang sunnah ya maka oh tidak tetap wajib ikut empat rakaat ya eh. hari bahmi abi janoval paham Tadi mengikuti imam adalah wajib, sementara hukum dari mengkosor sholat bagi musafir adalah sunnah dari satu pendapat. Kenapa didahulukan mengikuti imam empat rakaat? Abu Novel, ya yang wajib, Bapak yang wajib yang mana iya yeah. ini tentang hukum kosor kemudian ada juga yang mendapat wajib untuk mengkosornya sekarang ketemu wajib dengan wajib wajib mengkosor dan juga wajib untuk mengikuti imam sekarang yang mana yang didahulukan hah Yeah. Kalau mengatakan wajib hukumnya mengkosor, maka tetap didahulukan mengikuti imam sebab perkaranya lebih wajib. Yeah. Yeah, ini adalah pendapat yang roh yang lebih kuat, yeah, maka lebih didahulukan. Perintah untuk mengikuti imam dari pria, daripada perkara perintah untuk salat sholat. Yeah. Maka wajib bagi orang yang musafir dia apabila ada sholat di belakang orang yang mukim maka dia ya wajib mengikuti imamnya dan tidak menyisihinya. Ajaran sekian mulai kelas panawatara kemudian selanjutnya dan yang sahih bahwasanya musafir ya haruslah dia sempurna sholatnya mengikuti apabila dia di belakang orang yang mukim imam yang mukim ya. apabila dia mendapati imam yang mukim tersebut mendapati ya sebagian dari sholatnya ya sebelum imamnya salam misalnya kalau dia masih dapat ruku maka ya dia tetap harus sempurna sholatnya ya Kenapa demikian? Ya, hal tersebut dikarenakan bahwasanya jamaah itu didapati dengan mendapati, iya, sebagian dari sholatnya Imam sebelum imamnya salam. Ini pendapat yang roji. Ya, dan inilah pendapatnya jumhur. Ya, saya ulangi kalau seorang misalnya sholat. Ya, zuhur, dia masih mendapati sholatnya imam sebelum salam. Kalau dia musyrikin, maka dia tetap harus empat sholatnya, empat rakaat sholatnya. Iya. Dibangun di atas pendapat bahwa jamaah itu didapati dengan masih mendapati gerakan imam sebelum imamnya salam. iya ayo masukilah yang mulai kalau sembaratara. Ya kemudian selanjutnya, arah musafir di Yeah. Yeah. maka dibangun di atas perkara ini maka jika orang yang musafir ikut dengan solatnya orang yang mukim dia mendapati imamnya di tersahud terakhir ya, maka orang yang musafir tersebut haruslah dia menyempurnakan sholatnya iya sebab dia mendapati sholatnya imam terangkat mendapati selama imamnya Rum Salam eh ya hanya mas, dimulai karena separuh antara. jadi pembahasan ini bahwasanya ya selama orang yang musafir ikut dengan sholatnya orang yang mukim, selama imamnya belum salam, maka setelah imamnya salam, maka dia menyempurnakan sholatnya, sebagaimana sholatnya orang yang mukim. Iya. Ini bagi mereka yang berpendapat puasanya ya jamaah itu didapati dengan mendapati ya imamnya sebelum dia imamnya salam. Ya, laakin alladziina yaquluuna annal jama'atu tudruqu fi halah musafiru wa Walakin as Iya, hanya saja mereka yang mengatakan bahwasanya jamaah itu didapati dengan mendapati, iya, yeah, rakaat sempurna. Iya, yeah. paling sedikitnya, yaitu dia mendapati sholatnya imam dengan satu rakaat sempurna. Maka di keadaan ini orang yang musafir dia yang dia sholatnya salatnya. Qoyolli raka'atain. Iya. Yeah. lianna Jamaah dalam sudrag di hal ya karena sesungguhnya Jamaah tidak didapati di keadaan seperti ini akan tetapi yang sahih sebagaimana yang ya kami sebutkan alih baik maksudnya sunjadi Pak paham kan? Coba siapa yang paham? Coba Ustaz Muhammad paham Bagaimana itu? Iya, yeah. maka dia sudah teranggap. Iya, yeah. jadi kalau selesai imamnya maka dia tetap menambah sempurna sholatnya. Iya, yeah. tapi bagi yang mengatakan bahwasanya haruslah mendapati satu rakaat, maka kalau imam dia mendapati imamnya tahiyat dan dia ikut, maka dia tidak teranggap mendapati jamaah, maka dia berdiri solat dua rakaat. Kalau disini solat Isya atau solat suhur atau Asar, Ya. Yeah. tapi bagi mereka yang mengatakan mendapati jamaah, maka apa yang dilakukan dia berdiri menyempurnakan solatnya. Kalau misalnya solat dia. Yeah isya maka dia empat rakaat berdiri sambung. iya walaupun dia musafir. Kalau musafir kan dua rakaat, tapi karena dia mengikut keberimam, ya karena dia mendapati jamaah maka dia sempurna solatnya. Ya, fadhilah solat musafir, sholwal mukim ya talta wa ruxdal qasr wa yakin fardu idmam. Maka apabila seorang yang musafir ya salat di belakang imam yang mukim maka teranggap tidak ada lagi rukhsah baginya untuk mengkosor. Ya maka kewajibannya di saat ini dia adalah menyempurnakan salatnya. Ya. Hanya mas sekarang dimulai kepada Subhanahu wa taala. aja ya. masuk sekali di belakang subhanahu wa ta'ala dari pembahasan ini bahwasanya iya musafir apabila dia ya salatnya di belakang orang yang mukim maka dia salatnya juga salat yang seperti orang yang mukim kalau dia sholatnya di belakang orang yang musafir maka dia sholatnya seperti dengan sholatnya orang yang musafir. Ya, yeah. kemudian tadi pemesan terakhir tentang idrul jamaah kapankah seorang itu teranggap mendapati jamaah? Ya yeah, ada dua pendapat. Yang pertama bahwasanya haruslah mendapati satu rakaat. Yang kedua dia mendapati bagian dari salatnya imam. Ya. Yeah. Kalau berpendapat bahwa selama dia masih mendapati gerakannya imam sebelum dia salam, maka dia berdiri menyempurnakan salatnya sebagaimana salatnya imam. Kalau dia misalnya mendapati tahiyat Hayat terakhir maka setelah imamnya salam maka dia berdiri menambah sholatnya misalnya sholat isya dia berdiri empat rakaat tapi bagi yang mengatakan bahwa tidak didapati jamaah kecuali dengan mendapatkan satu rakaat ya maka musafir kalau dia mendapati imamnya tahiyat terakhir dan dia ikut tahiyat terakhir maka dia berdiri berapa rakaat kalau misalnya sholat isya eh, Bawah dua? saya tiga iya yeah. dipahami semua? iya yeah. kan perkiranya mudah kalau misalnya ada yang musafir begitu aja maksudnya ini melihatkan suara batara sekarang pembahasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan bagaimana menjawab pertanyaan eh perkataan atau pendapat yang mengatakan harus mendapati satu ragaan. aja yeah. sekali bila kana subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ya yeah, tentang permasalahan ini Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man adraka amina subhi raki'atan qabla an tathlu asy-syams faqad adraka ash-shubuh. Wa man adraka raki'atan al-'asr qabla an taghribash-syams faqad adraka al-'asr. Eh. Barang siapa yang mendahului subuh Salat Subuh satu rakaat ya sebelum ya terbitnya matahari maka dia telah mendapati Salat Subuh ya yeah. jadi dimaksud dengan atau menjawab pendapat yang mengatakan bahwa harus mendapati satu rakaat bagi Orang yang musafir baru teranggap, dia mendapati jamaah yang diinginkan dengan hadis itu adalah waktu dari sholat. akhir dari waktu sholat tersebut, bukan mendapati jamaah. Ya, ya, misalnya seorang, misalnya terlambat, asolat subuh. Ya yeah. Kalau dia mendapati satu rakaat Dari sholat subuh sebelum masuk keluar waktu subuh Maka dia teranggap mendapati sholat subuh Satu rakaat Yang yeah, mulai dari takbir dari sampai dia dapat satu rakaat Ya yeah, maka ini yang dianggap sebagai mendapati satu rakaat penuh Ini satu rakaat penuh terkait dengan waktu sholat ya yeah. baik maksudnya wajar paham ya yeah. bagaimana maksudnya ya yeah, buka maksudnya bukan itu Ini masalah satu rakaat. Kita dikatakan dari bahwasanya ada dua pendapat bahwasanya terhitung mendapati jamaah kalau dia mendapati satu rakaat, tapi yang diinginkan di sini satu rakaat di sini ada mendapati waktu sholat. Kalau dia masih bisa satu rakaat sholatnya, maka dia tetap mendapati waktu sholat tersebut. Bisa di akhir waktu subuh, ya. Yeah. Lambang, misalnya, ketiduran pas sebelum berakhirnya waktu subuh, masih dia dapat satu rakaat maka dia teruskan sholat sebab dia masih mendapati sholat subuh. Ya, tidak terkait dengan jamaah, tapi waktu sholat. Ya, hanya sekalian, menggunakan suara utara. Mari bahami permasalahannya. Coba pahamkan permasalahan pertama tadi, kemudian permasalahan kedua. Atau ya masalah takbiratul dari haram. Kapan teranggap mendapati takbiratul dari haram? Kenapa? iya, karena dia belum berpindah dari satu rukun ke rukun yang lainnya iya kalau imamnya sempurna iya iya uh. Yang dikuatkan bahasanya wajib masalah kosor wajib bagi musafir untuk mengkosor, Tapi misalnya kalau musafirnya sholatnya sempurna maka sah sholatnya sebab tidak ada dalil yang menunjukkan tidak sahnya. Misalnya musafir dia sholatnya empat rakaat di sholat duhur, ya maka tetap sah sholatnya. Ya kemudian kapan apa yang dimaksud dengan mendapati satu rakaat, mendapati jamaah? Yes. Yeah. Yeah. yeah. Ya, maka dia sempurna juga sholatnya. Karena tidak dianggap mendapati jamaah. Maka dia kembali ke sholatnya musafir yang dua rakaat. Ya, yang kuatnya adalah dia tetap sempurna sholat sebab dia teranggap mengikuti mendapati jamaah. Ya, terus Sama kita yang terakhir apa tadi Ya, diingat disitu satu rakaat adalah terkait dengan waktu sholat Bukan dengan mendapati satu rakaat dari sholat berjamaah Ya Ajamah sekalian mulai Ya mungkin ini yang sempat kita sampaikan di malam ini. InsyaAllah Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan permasalahan yang lain. Ya Mohamad as-sakirah Quran. Syukur Allah yang dikehendaki. Insya Allah yang as-sakirah tuh boleh. Wa ahyiril alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.